Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, dan di video kali ini saya akan membagi tutorial, yaitu cara agar HP Infinix tidak update sistem otomatis. Nah, tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk juga ke channel tutorial official, dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat India, cara agar HP Infinix tidak update sistem otomatis. Nah sahabat, agar HP Infinix kamu tidak update sistem secara otomatis. Untuk langkah pertama yaitu kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu yaitu opsi pengembang, guys. Nah untuk tutorialnya kamu nanti bisa uh, melihatnya di channel ini atau kamu bisa nanti melihatnya di akhir video ini ya guys ya. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi juga ya guys ya untuk cara mengaktifkan opsi pengembangnya. Nah, sahabat, jika kamu sudah mengaktifkan opsi pengembangnya, maka langkah selanjutnya yaitu kita harus masuk ke pengaturan ponsel, guys. Nah, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kita scroll ke bawah, ya, teman-teman. Kita scroll ke bawah sampai mentok, kemudian di sini kita pilih menu system jika sudah masuk kemudian kita pilih di sini opsi pengembang ya guys ya. Nah untuk menampilkan opsi pengembang ini kamu harus mengaktifkannya ya guys ya. Untuk cara mengaktifkannya kamu bisa dicek di deskripsi video ini ya guys ya, atau di akhir video ini teman-teman. Dan jika sudah masuk ke opsi pengembang sahabat kemudian kita scroll ke bawah ya sahabat ya. Kemudian di sini kita pilih menu yaitu pemutakhiran sistem otomatis. Nah di sini ada keterangan terapkan update saat perangkat dinyalakan ulang Nah, kita nonaktifkan yang ini ya, sahabat ya Nah jika sudah nonaktif kemudian kita tekan tombol home dan maka secara otomatis HP infini kamu tidak akan update sistem otomatis lagi guys namun untuk mengaktifkan fitur ini kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu yaitu opsi pengembang ya guys ya kamu bisa Cek di deskripsi video ini, atau kamu bisa nanti bisa lihat di akhir video ini, guys. Untuk tutorial cara mengaktifkan opsi pengembang HP ini nah sahabat, itu dia cara agar HP ini tidak update sistem otomatis, ya guys. Ya, caranya cukup mudah sekali, kan?